pelantikan dan sumpah jabatan perangkat Desa Ambulu Kecamatan Maksari, Kabupaten Tugertum, digelar di Balai Desa Ambulu di oleh Kepala Desa Bapak Haji Sunaji. Haji Sunaji berpesan agar semua perangkat desa mampu meningkatkan kinerja lebih baik melayani masyarakat karena saat ini sesuai dengan peraturan memang obat kerja perangkat desa semakin berat Indonesia Jangan lupa like subscribe Di channel Fajar Jupel Saya channel Fajar hari ini bosku kita lagi ada di tengah-tengah bosku antara Blok Pahing dan Blok Mani. lagi lihat program kotaku bosku di rencana mau dibuat eh, seperti eh, kawasan kota bosku Yang, di luar-luar tuh ini eh, bagus bosku kalau sudah jadi tak dalam eh, gambarnya tuh seperti destinasi wisata nanti tempatnya ini kalau sudah jadi bosku Oke, betul, nggak usah lama kita dapat terdapat. Ya alhamdulillah seadanya program potaku itu tidak ada masukan dari masyarakat, air rob eh, nggak Mas, ya, perbedaannya enggak masuk di rumah, cuman hanya di pelatarannya aja. Harapan Mas Hanta alangkah selanjutnya ya harus di, dimanakan lah istilahnya eh, supaya bisa aman lagi selamanya, dimana supaya area jangan sampai rusak. Di tempat lokasinya, saling menjaga, ya. Saling menjaga harus kita saling merawat, lah, setelahnya di area kotaku. semoga ke depan masyarakat kampung khususnya yang ada di Sepadang kali eh, tentang pembangunan kawasan kota itu bisa merubah mindset pola pikir supaya kita bisa saling menjaga untuk kelangsungan dan supaya apa yang dibangun oleh pemerintah itu jangan sampai cepat rusak dan menjadi kosong itu mungkin harapan kami sebagai BKM di sini yang berkaitan dengan kawasan kota, semoga antara pemerintahan desa dengan masyarakat selalu selalu berkoordinasi dan selalu berkolaborasi supaya kita bisa saling menjaga untuk kedepannya apa yang dibangun oleh pemerintah itu bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. tadi sudah lihat-lihat uh, sejauh mana uh, program kotaku yang ada di seambung seperti di asa bosku sebelum kita akhiri tayangan ini saya cepetan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau pulang bosku sudah sore